Hai kali ini saya akan unboxing HyperX Cloud Earbuds warna kuning yang sebelumnya saya unboxing e, warna merah tapi ada kesalahan yaitu headset sebelah kanan nggak punya jadi di retur dan saya order lagi yang warna kuning ini sudah sampai coba kita buka ini kemasannya dibungkus lumayan aman sih Kayak pipa, tapi terbuat dari kardus Ini waktu saya order Sekitaran sampai di tempat saya Ya, bentuknya seperti ini uh, untuk HyperX yang sekarang sudah tidak pakai kardus lagi ya. seperti video sebelumnya saya info, ternyata packingannya atau kemasannya sudah seperti ini. Ini invoice dari Syler Gaming. Atau nota. Ini ada brosur, ya ini, hanya seputaran tokonya aja. Oke, kita skip. Ya, ini yang warna kuning. Kemasannya mirip, tapi hanya beda warnanya Hyper HyperX Cloud Earbuds. Ini saya, eh, awal saya buka ini saya curiga karena soalnya ada latban di eh, bawah hard case-nya. saya coba perhatikan, soalnya baru ini saya lihat HyperX warna kuning ya ini sudah agak terbuka takutnya ada masalah sama headsetnya ditukar atau gimana makanya saya agak curiga coba kita unboxing lagi apakah memang ini baru asli atau palsu gimana kemasannya sama ini hardcase nya sangat keras dan coba kita buka ta -da. ya Hyper X Cloud Earbuds, warna kuning yang sebelumnya warna merah atau teman-teman bisa lihat kebanyakan orang pakai warna merah tapi ini yang warna kuning dapat karet cadangan dan ya ini dia kurang lebih sama ya, hanya warna aja yang beda untuk ukuran kabel sekarang lebih kecil kalau saya perhatikan, kalau dulu itu agak tebal. Ini sekarang nggak kecil. Ini tulisannya sama. Memang kabel untuk HyperX sekarang lebih kecil dan kemasannya sudah nggak pakai lus lagi, hanya begini. Hmm. Di sini saya juga dapat... ini. Uh... Tentukan kunci dari seller ya. Terus setelah saya bandingkan sama yang lama, ini sudah saya sudah putus ya. Ini titik ini putus karena saya sering pakai saat tidur, dengar lagu, dengar musik saat tidur. Makanya setiap sambungannya hampir putus. Untuk tangan kabel memang cukup baik untuk HyperX ya ini dia ketebalannya agak beda sedikit HyperX lama yang lebih lebar BabyCast lebih lebar ya lebih lebar yang merah, merah lebih lebar terus untuk uh, perbedaannya karena saya bedakan dengan headset Oppo, bagus juga untuk main game. Setelah saya bedakan sama HyperX kuning ini, yang warna kuning, perbedaannya di uh, bass. HyperX lebih ngebass di telinga, apalagi saat suara nembak atau step. Jelas beda lah sama Oppo. Harganya juga beda. Ini saya beli sekitaran harga 500 ribuan di Shopee. Untuk mic, uh, saya infokan kepada teman-teman. Uh, untuk mic, setiap saya membuat konten itu hasil rekamannya dari mic HyperX. Nah, akhirnya unboxing kali ini berhasil, tidak ditipu lagi sama seller awal-awal, apalagi barang-barang dari China. Oke, seperti itu dulu unboxing kita hari ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.